dari pukul dari pukul dari ini ya karena kan air berjutan nah, lagi dia punya toke okay, uh, karena kan air terdik ini berapa? ini berapa? Oh, kan dia Akan. bisa. Kalau belum sebesar bisa. Nah. Ini, nah, ini. bisa nah, Dari pokok. Kuku, Dari kuku kuku tadi ya. Karena air Dia punya toke, toke ya. anas, karena air tadi. Ini, ini berapa, Berapa, <tuk> ya. Pak? masih jenuh. berapa satu lagi sih? eh satu pilihan lima ringgit ya takut jalan, kurang tuh dulu <Teman -tuh. tuh> berapa harus itu itu itu itu. tahun. <tangan> bunga yang paling mahal ini nah saya tidak tahu kenapa dia mahal mana oh ini paling mahal ya mana ininya oh saya tidak tahu kenapa dia mahal ah hahaha <laughs> ini kalau ikut beracun apa ini ini cantik banget dia ini apa banget ya bunganya ah, ini orang punya sudah nih bikin sudah bikin ah sendi separuh sendiri berapa rupee pajak? cuma kalau harga di kami tidak bolehlah terlampau mahal. mahal ini kalau di butatan ya. paling murah duranjual enam puluh. enam ya. puluh? nggak sanggup ini semua duranjual empat ya. puluh. terlampau mahal bunga sana. <laughs> ada yang ngesari tepi jalan tu kan? Ya. mahal tu bunga. ini senam tanam. tapi tidak dia ini spesies ini ada lagi tadi takut takkan beli ini ini akan lagi ini tapi karisnya warna merah. Minta untuk kita Sudah selesai ketamu Sartani di sini. Jalan kopi ke Haji Mali. So, kita akan pergi ke tempat Apa kagak ini? Ini buah apa? Kalau Orang Menanjung kan bilang buat makanan monyet. <laughs> ya, Menanjung. Menanjung ini masak ini. Kalau aku... bilang tuh makanan monyet monyetku makan. Astagfirullah, oh, so, bilang makanan monyetnya gitu. Itu <laughs> saya <laughs> ada monyet. Bisa kebenaran. Iya. Baru pergi di lebak. Namanya Buat tarap. Nah, ya. Ini buat tarap namanya. goreng hmm. Nah ini namanya buat tarap. Buat tarap apa? Nah, nah, nah ini, ini. buat tarap namanya. <laughs> di sabas ya ada cepat lain. Nggak tahu apa namanya. Tapi di sabas ya orang yang makan nih di sabas ya. Buat tarap kertas beja, <laughs> Basket. Okay. Ini lah buahnya. Hmm. Pisang macamnya manis, Mas. Dah. Oke. Okay. Ini adalah